Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini, kita akan membahas Bukit Seguntang. Bukit Seguntang adalah lokasi yang disakral ke dari masa ke masa, mulai sebagai Bukit Suci, rumpun Melayu bermula, sampai pengambilan sumpah di masa Kesultanan. Cak, mana ceritanya Bukit Seguntang ini? Sebelum kita lanjut. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu channel Mang Dayat, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan seluruh penonton Mang Dayat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung. Bukit Seguntang adalah daratan tertinggi di Palembang dengan ketinggian sekitar 26 30 meter dari permukaan laut. Palembang memang tergolong daratan rendah. Jadi dengan ketinggian 27 meter baik bisa jadi daerah tertinggi di Palembang. Makonyo ngapa disebut Bukit Seguntang? Ini dari sebutan Teguntang-Guntang. Dari jauhlah terjingonian Bukit Seguntang ini. Dulu memang belum cek sekarang, banyak bangunan tinggi-tinggi. Selain itu, di areal bukit seguntang ini, dulu tidak cek sekarang. Bukit seguntang ini luas dan tinggi. Yolah areal bukit ini dulu adalah kaki bukit seguntang, dan tingginya jauh lebih tinggi. Akibat dari banyu hujan, akhirnya setiap hujan turun, tanah ini tekekes dan turun. Apalagi sekarang inilah pemukiman galau, jadi tanah yang kena hujan tadi langsung longsor ke bawah. Katik lagi yang nahan. Karena itulah Bukit Seguntangnya sekarang ini sebenarnya lah kecik, tak sebesar dulu. Bunga rampai, merah delima, bunga jempeka, Di Bukit Seguntang ini Dari cerita tutur generasi ke generasi Selalu diceritakan dengan hal-hal yang berbau mistis Terutama tentang makam tokoh-tokoh yang dimakam ke di Bukit Siguntang Di antaranya ada makam Sigentar Alam Panglima Bagus Kuning Panglima Batu Api Putri Kembang Dadar Putri Rambut Selako Panglima Tuan Junjungan Panglima bagus kuning, Panglima bagus sekarang, seluruhnya ada legenda masing-masing. Kecik dulu kalau nak ke sini, selalu diingat oleh wong tua. hati-hati jangan ngomong basing-basing, jangan kencing basing-basing, gak ketenggoran. Tapi beda zaman sekarang wongnya, zaman sekarang, yoji, dewek dewe emmanuel. Bukit Seguntang ini identik dengan Sriwijaya. Yang juga disebut sebagai Bapak Penemu Sriwijaya yaitu Josh Kodes menilai Bukit Seguntang merupakan Gunung Keramat. Adapun sejarawan Inggris yang fokus meneliti sejarah Asia Tenggara yaitu Olivier William Walter ngomong ke Bukit Seguntang sebagai bagian Sumatera yang dulunya menjadi pusat jantung Sriwijaya. Penelitian lainnya, para arkeolog juga menemukan banyak peninggalan yang terkait dengan Sriwijaya di Bukit Siguntang ini. Sepanjang tahun 1920 sampai 1923, ditemukan tiga fragmen arca Buddha yang pas digabung ke tingginya itu 2,77 meter yang diduga berasal dari abad ke-6 atau abad ke-7 atau pada masa Sriwijaya. Hal ini mengidentifikasi bahwa Bukit Siguntang adalah tempat spesial atau tempat suci bagi perkembangan kerajaan maritim Sriwijaya. Bukit Seguntang menjadi spesial karena lokasinya yang paling tinggi di Palembang yang juga mempresentasi ke Gunung Mahameru di India. Dalam konsep agama Hindu dan Buddha, tempat tertinggi atau gunung ialah tempat para dewa. Karena itulah banyak ditemukan arca Buddha dan juga jejak bangunan stupa sebagai pusat keagamaan atau peribadatan di Bukit Siguntang dari masa Sriwijaya. Bukit Seguntang juga tercatat dalam sejarah Melayu dan Kesultanan Palembang Darussalam. Peran penting Bukit Seguntang dalam kitab sejarah Melayu ialah Kitab Salatus Salatin, yaitu Kitab Sejarah Melayu yang ditulis tanggal 13 Mei tahun 1612 Masehi. Disebut ke Bukit Seguntang sebagai tempat asal-usul rajo-rajo Melayu Nusantara, baik yang ada di Indonesia, Sumatera khususnya, maupun rajo-rajo yang pernah berkuasa di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Patani Thailand Selatan. Bunyinya adalah, adapun negeri Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Sungai Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Di dalam sungai itu ada sebuah bukit bernama Bukit Siguntang. Di hulu Gunung Mahameru, di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan. Maka ada dua orang perempuan berladang, Wan Empu seorang namanya dan Wan Malini seorang namanya. Dan keduanya itu berumah di Bukit Siguntang itu. Terlalu luas rumahnya, sah dan terlalu jadi padinya. Tidak dapat terkatakan telah hampir masak padi itu. Masa Sultan Mahmud Badaruddin bin Sultan Bahauddin Bukit Seguntang pernah dijadikan tempat untuk mengambil sumpah bagi penduduknya yang lagi bertikai. dia pacak berdamai. Selain itu juga dilakukan pengambilan sumpah kepala-kepala suku Bukit Seguntang ini. Yang menurut Seven Hopeen, lokasi yang dilakukan ke persumpahan tersebut titiknya adalah di makam Raja Gentak Alam. Nama, pada, dalam Di kawasan Bukit Seguntang ini sejak masa kolonial Belanda sudah beberapa kali dilakukan penelitian dan penggalian. Di antaranya, tahun 1920 ke kepala Arca Buddha, kemudian tahun 1923 ditemukan lagi dua fragmen bagian torso dan kaki Arca Buddha. Selanjutnya, tahun 1937, nemu menemukan Arca Buddha Sekyamuni, fragmen Prasasti, siso bangunan bata, arca-arca Buddha dari logam, Prasasti Sidayatra, beberapa prestasi lainnya. Penelitian di masa pasca kemerdekaan dilakukan penelitian tim arkeolog dan geologi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1954. Makam yang ditemu ke baru duo, yaitu makam Raja Si Alam dan makam Tuan Putri atau Putri Cino atau Putri Campa. Bata-bata kuno bertebaran di mana-mana. Ada bukit-bukit kecil yang mungkin menandok ke adanya tumpukan sisa-sisa bangunan di masa lalu. Selanjutnya, di tahun 1956 ditemu ke Cungkup Makam Perkuburan Putri Kembang Dadar dan Makam Buyut. Di tahun 1974, LPPN dan University of Pennsylvania juga melakukan penelitian yang menemukan ke pecahan keramik dinasti Yuan dan juga ada beberapa yang tidak teridentifikasi. Tahun 1985, Sumarah Adiatman menemukan ke pecahan keramik Cino di Lembah Bukit Siguntang dari masa dinasti Tang yaitu tahun 1618 sampai 1906. Tajam pedang, tajam berlatih Tuas hati si anak negeri Patahlah tumbuh, hilang berganti Takkan Melayu, hilang di bumi Tahun 1985, Zahdi Yaim berkata mengungkap ke kate endapan sedimen laut di sekitar Bukit Siguntang ngelainkan sedimen aluvial dari luapan banjir, yaitu luapan banjir Sungai Musi yang ngebukti ke Bukit Siguntang ini berada diundak ke delapan sungai purba yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan tahun 1992, SPSP Jambi melakukan kajian teknis dalam rangka penanggulangan kerusakan situs atas pembangunan taman. Kondisi Bukit Seguntang yang kita jingok sekarang sebenarnya sudah tidak asli lagi. Sebelum tahun 1992, kondisi Bukit Seguntang cuma sekedar bukit yang ada makamnya. Kemudian, setelah kajian SPSP Jambi dilakukan, Bukit Seguntang dilakukan revitalisasi dengan pembangunan yakni jalan setapak, tanggo, batu palsu, gerbang, toilet, dan gazebo atau menara pantau. Sejalannya waktu, pada tahun 2016, pembangunan Bukit Seguntang kembali dilakukan.